Oke, akhirnya kita kembali lagi di game Arknight di server IN ya, server global ya. Kebetulan sudah hampir 10 hari ya gua meninggalkan ini uh, Rhodes Island-nya. <laughs> ya gua kemarin itu beberapa hari yang lalu ya sekitaran nah, hampir semingguan itu ya. Gua jadi traveler sementara karena HP gua kentang ya, jadi gua balik lagi ke sini. <laughs> Kasihan Pak, Pak. Ini kalau gua punya PC atau HP bagus mungkin gua terusin itu ya. Sayangnya kan tanpa. Aduh. Nah di sini kita ada milestone reward. Ya di reward pertama mereka dapat 500k follower di Twitter ya di global ya, bukan khusus Cina ya tapi global. Nah reward satunya lagi ini 350k community ya. member di mana ini? sosial media platform mana ini cuy oh jangan-jangan ini discord mungkin ya discord mungkin ya 30k ya kan Oke okay, kita langsungkan saja Oke okay, klaim ya Nah di sini lagi ada oke okay, 50k dan ini apa ini gua lupa namanya polimeris gel ya Gua oh, lumayan tuh 20xp itu ya Tactical Battle Record, oke. Okay, terima kasih atas hadiahnya, Akrenak ya. Terima kasih Yostar. Ya, walaupun eventnya ini sangat berantakan sekali. <laughs> lompat, lompat, bos. Nah, selanjutnya gue mau pengen ngomong apain ya di sini ya. Nah, di sini saja nah katanya itu sambil nunggu event Dark Knight Memoir mereka melompat ya melompatnya itu uh, Twilight of World Monday itu ya kalau kalian tidak tahu eventnya ya ya cek saja di video gua ya video gua tapi itu dari server Cina ya silahkan saja kalau minat ya ya lumayan lah nambah views ya kan <laughs> Nah di samping itu ada juga itu nanti uh, di awal November atau tengah November itu ya CC kedua eh CC kedua atau CC ketiga itu ya pokoknya CC hashtag satu lah CC pirate itu kalau nggak salah gua ya ya mungkin kalian bisa ya jangan asal waduh saya tidak punya elsium bos waduh oh, itu sebenarnya bisa kalian pakai myrtle saja ya semoga saja bisa ya gua pun kagak tahu juga itu ya ya Yostar lah yang tanggung jawab ya melompat-lompat ya kan dan operator-operator siapa itu operator-operator goib itu ya si Anu itu gua lupa namanya pokoknya ringnya itu sama kayak Ceylon itu ya pokoknya lompat-lompat lah ini gua udah nggak tahu lagi lah di server Cina, sinyalnya ngeleg-ngeleg, Bos. Di sini eventnya lompat-lompat, Bos. Ya ampun, nah ini kenapa lagi? nih? loading, loading, Bos. Ya, jadi di video ini kita ngapain? Ini video gabut, cuy. Video gabut, cuma pengen lihat aja kesini, ya kan? Ya sebentar lagi lah kita ngumpul-ngumpulkan duit lah kita sampaikan satu juta ini ya. Makanya nih dua ratus ribu lagi nih. Come on satu juta ya. Kalau bisa satu juta subscriber lah ya. <laughs> ya ampun, mana ke situ dong. Wah ramai juga ya. Nah by the way kalau kalian ingin tanya bagaimana cara cepat naikin trust operator kalian ya caranya di sini ini ya. Nah di sini ini uh, RRC RR ya, bagaimana sih bacanya. RIEC asisten kalian ya. Jika control centernya ini ketuanya ini kalian taruh di sini ini bahkan meningkat berapa kali ya gua lupa itu berapa itu buff itu berapa persen nah di sini kalian bisa melihat ini pendapatan penghasilan gua ya uh, tiap hari ini pada tanggal 10 21 ya tanggal 22 tanggal 23 itu ya disitulah kalian bisa melihat pendapatan kalian Oke okay. terima kasih atas infonya sangat mantap kita cari-cari dulu farming farming ya kan Ya, cuma satu doang dong. Oh, bisa dua nih. Oke, okay, dapat dua biji. Sudah lama saya mencari ini. Oke, okay, sisa dua lagi, bos. Oke, okay, sisa dua lagi ya. Setelah itu, baru kita M3 skill tiganya ajimu ya kalau kalian enggak tahu itu siapa ajimu itu Angelina Widih 16k ya oke okay, random <tuh> persiapan random gua 16k untuk W ya, untuk W gua ngincar W itu nanti bukan karena skillnya, bukan karena operatornya, tapi karena voice-nya ya, karena seiyunya ya, supaya gua bisa menghalu itu. Kalau itu suku ya, terima kasih. Oh iya, untuk next video gua mau nanya kepada kalian, itu ada rencananya, itu gua mau kepengen main game draft ya tapi ini bukan di PC ya tapi di mobile selain itu ada lagi itu apa namanya itu ya diagonal desk atau apa ya lupa gua namanya ya pokoknya itulah dia buset 444 banyak juga cuy ini 16 ya like buah ini 400 oke okay, kita kumpulin dulu ya kan ini 117 ini gua mau kumpulin supaya bisa dapat chain itu nanti ya pada first anniversary ya gua pengen beli chain itu nanti ya ini 46 ini gua mungkin bakal challenge ya challenge kita coba buka itu mungkin gua coba ini pakai 100 ya kalau udah 100 itu kita bikin kontennya ya oke okay? Terima kasih. Ya lumayan lah. Biar channel aktif ya kan. Eh, mungkin hanya itu saja. Ini apa? Arsip. Nih arsip. Updated apa? Oh update cerita cuy. Oh ya yeah. dan way ini kalau he, dapat hadiah juga ini ya. Jadi tidak ada ruginya kalian membeli piringan piringan film itu ya. Lumayan ya. Ini satu saja. Mungkin. Oke kita buka ya. Oke close sudah. Gua berharap ini close sudah nih <laughs> bisa playable loh. Tapi dia jadi AI dong. Ya mungkin hanya itu saja dari video gabut ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan share juga video ini supaya tidak stuck ya. Ya dan jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video gua lainnya ya karena di sini nanti itu tidak bakal aknek doang itu nanti bakal ada game-game lainnya. Ya, semoga saja lah ya. Dan semoga saja bisa kebeli PC baru. Oke, okay? terima kasih. Oh ya, ini gua lupa ini. Oke, okay, sudah 130 sisa. Oke, okay, sisa 40 lagi dong menuju chain ya. oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye bye